Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Min, tentunya di my YouTube channel Diva TV. Bang Min, doakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada kabar spesial bahagia Soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar ya, Tentunya kita ke kabar pertama Ada unggahan spesial dari Haris para sahabat, ya Yang tentunya sedang diwawancara Mengenai soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar Tentunya Bang Haris menyampaikan bahwa Bang Haris sudah tahu tanggal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar Pasabat ya tentunya Bang Haris enggan bocorkan ini surprise buat kita semua para fans dan juga kita semakin bangga Bang Haris menyampaikan Rizky Bilar adalah orang yang bertanggung jawab Pasabat ya kita semakin yakin bahwa Bang Bilar bisa menjaga Dede Lesti Amin mudah-mudahan Pasabat ya selalu diberikan kelancaran kebahagiaan terus buat hubungan idola kesayangan kita. Selain Bang Haris yang tentunya mengabarkan kabar bahagia tentang pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar Di sini kita lihat juga ada unggahan spesial bahagia dari Ayah kejora Pak Sahabat ya yang sedang diwawancara Tentunya Ayah kejora juga menyampaikan Lesti dan Rizky Bilar sudah survei tempat-tempat untuk acara reabsensi pernikahan Pak Sahabat ya Baju-baju sudah tentunya sudah disiapkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Sahabat ya Kita tinggal menunggu kabar baik Dan kabar bahagianya. Tentunya doakan saja Untuk hubungan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan selalu berikan kelancaran kebahagiaan Sampai menuju halal Postingan tersebut telah diri post kembali Oleh akun Instagram Leslar Lovatix Yang mana ada sebuah kalimat caption dituliskan Ayah kejar berkata Yang saya tahu yang penting mereka sudah menyiapkan Kayak survei tempat, baju-baju udah pada siap semua Dan mungkin udah ngebentuk kepanitiaan Pasti udah dibentuk sama mereka Nah lo pergerakan bawah tanah yang sangat tidak juga duga Seragam keluarga udah pada siap Kebayang kalian apa kabar? Tentunya persahabat ya Untuk acara resepsi sudah dipersiapkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan serpes tentunya dari idola kesayangan kita dan keunggahan berikutnya para sahabat kita tentu mendapatkan kabar bahagia juga alhamdulillah untuk single terbaru bawa aku ke penghulu dari lagunya Lesti Kejora para sahabat ya ini trending di tujuh negara ini keren banget tentunya di Indonesia ini sudah nomor 3 para sahabat ya trending 3 di Hong Kong trending 5 dan United Arab Emirates Tentunya trending 7, para sahabat ya, di Singapura, trending 8, Taiwan 14, Malaysia 15, dan Saudi Arabia trending 20. Ini luar biasa keren, para sahabat, ya. Alhamdulillah tentunya di Indonesia sudah trending 3. Tentunya kita kompak terus mudah-mudahan hari ini bisa trending nomor satu, Amin, robbal Alamin. Kita selalu kompak, kita selalu solid untuk mendukung karya-karya dari idola kita para sahabat ya Jangan kasih kendor, tetap semangat untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Dilar Mungkin ini informasi di pagi hari ini para sahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh